sungguh disayangkan, 10,5 doang bu, iya, itu iya. foto model, sangat disayangkan guys, ternyata pemandian air panasnya tutup, yang dibuka cuma jarur ciberem, soalnya ini satu arah sama gunung gedenya, pangerangonya, sampai tanggal 31an Januari tanggal satu januari tiga puluh satu, Januari dua ribu dua puluh. Hai, bang, mana ini ditutup? Gimana, Jal? Apa kita ke nggak Apa, apa Cewek ini ditutup, gunung, emang ah, ada bus. ada itu, bang. Mana? Ya. Batunya banyak Hah, Gimana bang, kok bisa tutup gini? Cewa dong bang, apa-apa ya? Kita ke Ciberema aja ya? Kan survei doang kita gimana? Oke, namanya survei itu, biar lah Besok kan kita ada kedua kali, jadi ini super supaya guys, kita jajan dulu lah mendingan. beli apa beb? Gas, baso gas, baso goreng. Bondolan Bondolan Kalau mau ke puncak ada tempat istirahat Warung Jadi bisa jajan guys Masih kuat putri? Wish, mantap ya, hmm? no cewek aja kuat tuh. Besok kalau jadi nih Februari, insya Allah ya harus ikut semua. Okay. Uh, selamat jumpa kembali sama Amatomi. ini kita berada di pos berapa aja? pos air terjun oh, Ciberem ya? Iya. Yeah. jalan penemu gunung sama Curug di yeah. disitu Akhirnya pemisah nih pemisah nih okay. guys pemisah kalau ke Kirik kemana bang? ke Gunung Gede Pangrango, cuman tutup sampai oh. tanggal 31 Februari nah kalau sini air terjun Ciberem oh. ini masih buka ya nah disini juga ada antara pihak putri sini. lihat nah, dia putrinya jalan ada tiap barang op, purti Putri dikatakan ini dan ada tulisan apa sih? Ini channel saya. Oh, baru <laughs> lilis Terus, apa dikecek? Uh, keren. Semangatlah bikin YouTube-nya. Semangat, oh, siap. Saya bisa diskusi, bisa dan juga sih, bisa istirahat. Tetapi, kalau gak sampah dibawa lagi. ke bawahnya dikumpulin berarti masukin tas sampai, ah. tetap jaga kebersihan, ya. mantap bang tempatnya, bang masih alam banget Kalau sudah buat, silakan nambah Eh, nambahin gancangan Kayak adunya <laughs> Bawa lilin, jaga lilin ya. Sudah <laughs> ya, ada ada yang kemana Kesonong, keren pokoknya dah Gak bakal nyesel di Pangrango Gunung gede Pangrango, jam hmm. Jadi perjalanan tuh sekitar 1 jam ya Dari bawah, dari kapi dunia, ke atas, ke atas 2 jam dan ada perlu pos ya. Di sini per 3 menit itu sampai eh 2 ya. Per 3 menit per HM. Di sini sedangkan ada 20 menit. Ya, ya. 28, 28 28 HM. Jadi per satu keduanya itu tiga menit aja. Kan? satu lagu enggak kan? habis lah. Itu sama melelahkan dan Men SERUKAN melesuhkan, melesuhkan, tambah <tang> bahasa sun dah, melesuhkan. Oke guys, terima kasih bisa jalan dan kita ada di ketemu lagi di video-video Sayangnya kita nggak sampai ke air panas ya. Oh, maaf, Soalnya tutup guys, masih psbb katanya hmm. panas. Terlah, besok februari Insyaallah kita go orang mau puncak Insyaallah, Amin. Terus, terus, lagi mau terus, siapa terus, terus, terus, terus, Cetakan terus, Ada cetakannya nih banyak di. Terlagi ke. Jawa. terus, terus, terus, terus, terus, terus, jangan lupa brother. subscribe to Tommy terus, terus, channel youtube Bersama Pitu ibad, katanya pengen di-endorse Gue kali ini mendaki sama Alan Walker Anjir Ini Alan Walker nih KW ya Hah? Marshmallow oh. 8 Marshmallow Mungkinkah Aku Ush, Mati banget tuh Ada yang bakar-bakar apa, apa ya? Itu asap apa ya? Kawan Awan. Awan. Ini siapa yang ngitung ya? Pakut-pakuan Eh, Paku emang banyak Kalau lutung kasar udah lutung jawa ke hutan guys, hutan Sepi banget guys. Uh, lumayan. Meskipun sering kesini, tapi tetap aja ya. rasa capeknya pas waktu turun guys. Mantap. Minum dulu, minum dulu. Oh jalan sangat turun banget guys Oh ini yang Bang Anji di Instagram Bang Anji nih yang pohon mahal kayak guys terlindungi pohon tumbuhan